Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi sama aku, Muhammad Syarif Jadi di video kali ini, seperti biasa guys, kita main free fire lagi Tapi di video kali ini, berbeda ya guys ya <gifas> Aku pengen mencoba untuk solo squad guys Pakai senjata apa adalah, yang penting bisa solo squad ya kan Nah, kali ini kita tanpa emulator ya atau kita berburu klasik aja kali ya <laughs> oke okay lah berburu berburu bot klasik lah ya apakah kita bisa guys let's go memang <laughs> aku kan pakai gak grafik smooth guys katanya setengah lo <laughs> efek katana itu nggak ada jadinya ya allah rusaleh <laughs> alright guys sudah dari gamenya guys let's go berapa orang, oi gak nampak musuhnya. Nah, ini ada satu nih. Jadi, kali ya, pakai grafik semua tapi gak apalah. Ini demi bisa nyari konten, daripada bisa nyari konten ya. Percuma rata kanan, kabur, kabur, kabur. bisa nyari konten. Oh, delay mana ini? Lutingan-lutingan musim mana tadi? woi mau mana? Iya, cemana nyeskau nih? Kuman aku cuk, oi. Balik, pak, pecah kepala, oh. Sabar guys, di sampahku guys. Oh enggak guys, matilah. Siapa lagi nak lawan? <laughs> Luar keren, oi. Lagi, cuy ba oh, ini baru lagi, guys. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, balik balik, oke, eh, oke, player, balik, oh. player kah? Bisa... masa cuy, bisa pasang player oke, bisa, masa bisa pasang lawa ya, ya, ya, ya, ya Mau kemana mana? Lari. Menembak <laughs> lari. lari. Ada musuh. Ya ya. Nice. Ya, ya. uh, hmm, balik kok. Enggak tembus. Kok udah di atas saja dia? Nah, ini dari mana nih? Hah? Wih, bisa di like nggak tuh guys? Main, main. Botnya bisa ngelek guys. Lah mana dia? Hilang <laughs> loh. Iya. Yeah. Mana dia? Eh ngapain kau? Eh, ngapain? Eh ngapain? Wih, baliklah. <laughs> eh, aduh. Ah, hampir guys. <laughs> hampir guys. hampir guys. anjir cok bisa-bisa kasih bisa ngasih emot loh Oh ini player tadi nih kok salah ya Berburu para bot guys pakai grafik smooth hehehe <laughs> sial kali sial kali udah ya cuman tiga aja kah gak ada lagi kah Halo Pak hilang? Eh, mah hilang. Oh, ngapain kau, ngisi bensin, enggak? Ini ada orang lagi nih. Kok lambat kali ya, cuk ya larinya, cu. Hello, Eh, nembak. kepala kau, Dek. Ah. Ketepak. Eh, enggak nembak. Ah. Matilah, cemennya yang bug cu. Quad oh, kill. Wala, wala, lawa, lawak-lawak, cu, Ngobak-ngobak gitu. Stop. Terima kasih ya, Pelora Ya, tadi ada cewek nih, ini dia. balik. Oh. <laughs> mau kemana sih? Ah, woi, main kali ya, berburu para buat gini kali ya, guys. Ya, woi, cok, di... masih nontonin aja kau. aduh, aduh, gimana sih ini pakai baret? Cok, gak bisa main cepet ya, guys? Ya, woi, gak pengen kabur, oi Astaga! Kabur-kabur cok. Gak jelas cok. Mana? Hilang woy. Hilang cu. Oh ini. Wih. Marame. Oh ini player nih. Mm, mati kok. Balik kok bang. Gak mati. Gak mati. lu kok hilang Iya. Halo guys. Gimana ya? Oh ini. Balik kok. Aish. Lah yang situ gak mati cu Yang di depan cu Masa Lah Gak mati guys gue ngekill juga aku Kok mati <laughs> Gak ditolong sama kawannya Oh alah Weh ngapain kau Ketepak Ketepak <laughs> Yah gak ngekill Oh alah <laughs> ini tengok-tengok ya guys ya. Ini lah dia, ya Gila, gila, gila guys, aku pakai satu pakai ini ya pakai paper, guys ya, pakai Woodpecker guys biar bisa pepeng guys. Noh, pelornya mana? Kamu ini. <tutansi> Bun, pelor airnya mana? Woi, cu gak ada. Ah, uh, gini lah musuhnya abis lah woi oh, ini mau ngidupin dia bah apa-apalah bisa ngidupin bot ya main kali ya macilah lah bau nih kabur kabur kabur kabur bot bisa ngidupin co lawak lawak woi lawa. jangan lari lah udah ngidupin kok lari cemana woi jangan lari abis lho dia ini lagi, ini lagi cariin monster macam tai. Pak. Ih, mah hilang ya. Ya, pak, pantes. Udah ngapain kok? Masih di langit. Tak, enggak kena. Tak. Ah. Astaga, enggak kena, goblok. Weh, jangan macillah. Turun turun lagi. Oh, ini di atas nih. Ah, ini dah. Ketepak tepak, nggak kena, ah, ke eh, Aiba kemana, Aiba, bodoh amat, mati kok, kocok, nggak ah. ketekan lagi, uh. mati, nggak mati, hah, ada gua sakit. Astaga. Ke... Sabar guys. C Pani aku? Ah. Masa sama bot mati sih? Bot malu ah. Ya. Bro, bro, bro, bro. Bro, bro, Ngapain sih? kok hilang? ilang dia. Kabur kabur kabur, kabur. Ih, cok, Bisa lari, Cok. buat hmm, mati kau. Oh. Hmm. Hmm. Hmm. Oh. Pak ketepak eh mak nge -reload. ketepak balik <tip> <tip> <tip> mana tadi tuh yang di ujung tuh tadi ada player nih guys ini <tip> <tip> player nih eh, eee... <tip> enggak bisa enggak oh. bisa nembak aku oh. Harus kasih jeda berapa lama sih? Mm. Mm, balik kok oh. mm. mm, Mati Eh, mekes Balik lah Acem mana pula oh, nih. Uh -huh. Ini ngapain? Oh. Mm, mati Biar aku bewan sama diri biar tenang lagi hidup kok, oh, di B1 ini kan ketepak balik kawannya, balik <gulis> panggil kawan gua lagi gak peduli aku oh, oh hidup gua ada ada ada lagi hmm. pak, balik Iye, ngapain sih? Hmm, balik. Yo. Yo, yo, yo, Kabur, kabur, kabur. Menuduhin. Apa pula hidupin? Ke tepak. Jalan itu broal Kalau. lu. Mana? Rata. <laughs> eh. Be wanaku. Eh. Hmm. Hmm. Eh ya ngelek Nge-lag Iya Lusak kali Lusak kali Aduh Aduh Kayak gini kali player emulator Wah Oke okay lah ya guys ya Alhamdulillah guys ya Kita tujuh 17 skill Berburu bot di klasik Tapi tadi kita dapat tiga player ya guys ya 3 player uh, Murni gitu ya Tapi Kayak bot juga <laughs> yang penting kalian terhibur makasih banyak yang udah like yang udah sabre yang udah share maaf ya guys, ya kalau ada salah kata maaf juga kalau gitu kurang enjoy guys atau saya mungkin pamit undur diri dulu kawan-kawan see -kawan. you next video assalamualaikum bye bye